ketemu lagi sama aku Ita Valentina di Guruku Gamer belajar nggak game, belajar hari ini apa kabar kalian re aku berharap kalian tetap stay at home dan menjaga keamanan bersama keluarga di rumah seperti biasanya apakah masih remedi atau sudah masuk semester 2 ketika video ini upload karena mungkin video ini akan upload di awal tahun re karena masih ada waiting list yang lain-lain Tapi, kalau kalian pingin lihat game-game yang lain yang pernah kaita Mainkan sebelumnya, kalian bisa cek di playlist di sebelumnya Tak cepat, no. dengan lengkap, dengan rapi, susunannya Jadi kalian tinggal klik, klik, klik, klik, klik, klik, dan klik Dan menonton semuanya sembari menghabiskan waktu luang kalian Hari ini kita akan memainkan uh, sebuah demo dari sebuah game ya yeah, oh sebuah demo sebuah game sebuah demo dari sebuah game yang mana masuk ke dark picture anthology kalian tahu nggak Artinya ini anthology itu apa sebenarnya aku ya sih terus anthology itu artinya kumpulan karya Awalnya aku ngira antologi ini kayak uh, episode berseri gitu loh Tapi ternyata ketika gamenya rilis dan rilis Itu kok beda-beda setting waktu dan apapun itu beda-beda Ternyata pas tadi browsing Antologi itu artinya kumpulan karya Kumpulan karya, iya kumpulan karya Jadi uh, satu set seperangkat Misalnya, lek kalian baca novel Itu kayak kumpulan cerita, kumpulan cerpen Kayak gitu Nah, Dark Picture Anthology itu isinya siapa saja sih Satu, Man of Medan Dua, Little Hope Tiga, House of Ashes Yang akan kita mainkan hari ini Di demo part 2 Kemarin part 1-nya bisa nonton di sini Atau di description box Terus ada lagi Yang mau rilis dan itu berita yang menggembirakan sekali karena saya pecinta dark picture and so lagi Yaitu Devil In Me Atau Devil Inside Me Nanti kalau memang memang kalian ingin aku mainkan di game itu Silahkan komen sebanyak-banyaknya dan kita akan lihat betapa serunya game itu Tapi, tapi dan tapi Kita tamatin dulu uh, House of Ashes demonya dan nanti kalau kita bisa main full rilisnya, kita bakal main Tanpa banyak cincung lagi, silahkan like, subscribe, and comment seperti biasanya And let's begin Apa yang akan menunggu kita hari ini? Kita lihat hari ini <laughs> Itu bukan sebuah kalimat yang harusnya diucapkan Dengan berulang I love you. so much. Dark picture anthology. Anthology. Anthology. Apa anthology yo? Anthology. <laughs> Hi, pak curator Nah Aku baru tahu. Ingat dari Until Dawn. Namanya pak curator. Bukan pak psikolog. Bukan. Pak curator namanya. Se Seorang kurator atau pengorek atau apa ya Ikulah lah nih. Terus nice, ya Press Circle to start New Anthology Iya, aku tahu itu Devil In Me Barusan, tak lihat di Youtube Trial Mode And... Press Circle to start Sampai mana ya kemarin? Yo? Sampai... Oh, namanya orang-orangnya itu susah-susah Kurum batologi ah ya wes pokoknya kemarin kita ketemu sama lima karakter pak King, Bu King, uh, yang pakai kalung itu mbak mbak tentara yang pakai kalung itu terus uh, dua prajurit aku lupa namanya nanti kita ingat ingat sama sama oke okay. loh Kak ish di new story continue oh tidak tidak ah tidak tersave berarti Musuh, start a new story from binninging. Optimus, one more time. In the binninging, bin beninging. Cut, it's beginning. Beginning. Before time, in the binninging, bin be, bening, bin Cut, bodoh lalu. <laughs> oh no, berarti rek, aku tuh di main no sampai full rek. New story. Wala yoyo, ya lah kita ikuti dari awal aja cegah, cekak ceka, apa mubadi recordingnya Dan biar ceritanya so nyambung, Every choice have a consequence dan kita mungkin bisa memilih pilihan yang lebih baik dari yang apa kita pilih kemarin dan kita akan memainkan ini sampai akhir karena trial mode-nya tidak bisa di -continue. Terima kasih Dark Picture Anthology Terima kasih Choose wisely Oke, okay, okay. kita akan memilih hal yang lebih bijak daripada pilihan kita kemarin ya Hai hmm. Sebuah kepala, <laughs> oh, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, ya, ya banyak tidak, tidak, ya kita akan pilihan pilihan pilihan yang berbeda tidak, To Dan subtitle sudah aktif, terima kasih Your Balatu, ku hidup Jadi, General, uh, kampung ini General. atau istana-istana ini Tak kecil, sedikit, bocor, re, -re. Uh, Istana the ini God's selalu melakukan you. persembahan, ritual Pemberian manusia, you know what I mean Setiap tahun, luck, untuk. Gutian. Membuat no. daemon atau no roh jahat stones. atau dewa jahat yang ada di sini itu tenang Dan sampai hari ini kita belum tahu wujud dewanya itu seperti apa Begitulah kura-kura Oh iya, untuk kalian yang kemarin gak ngerti awal-awal ngomong apa ini Subtitle-lewis tak aktif Ya. Yah, kamu penduluk mana ya We have our orders, Captain Nah, raja sini itu ternyata bukan orang jahat. Re. Aku baca-baca di beberapa artikel. Raja ini tuh malah ingin melindungi penduduknya. Dengan secara singkat mempersembahkan sesuatu I see everything Look around you dan Is rajanya itu namanya Narambir. Do the gods not pass in its glory dan Mbak ini tuh kayak dikasih Wejangan ya meskipun itu The tidak moon god sent an army to itu tadi bukan orang asing, dia adalah orang suku situ juga yang no menjadi orang terpilih untuk memperlakukan selain Mbak ini. The sacrifice Kayaknya will be fulfilled. Cewek, cowok, nanti kita lihat sama -sama. Starting with this one. Do kan raja nya tuh yang berhak milih siapa yang akan tell me, Dian. General. Kitty, okay, Kitty, Kitty. Does kita, she not? remind you of anyone? My uh, king. Do you not see a hint of your own daughter in her? What age would she have been now? Eighteen. 18. Mm -hmm. 18 Hmm. What a tragedy this plague has been! Plague itu Kill apa? her. Ah, ah, yeah, ya, but. My king, would it not be wise to keep the girl alive? Because character balat itu, orang biasa jane k meskipun dia setia. No, every drop of blood brings us closer to salvation. Mungkin kita menawarkan kehidupan dan untuk tombak ya, Oke okay. Untuk tombak Kayaknya Tidak akan ku tekan Aku diberi second chance ya Tidak akan ku tekan Karena pilihan yang seperti ini Tidak selalu mengharuskan kita lakukan Misal shot atau Bidik atau apapun itu Tidak selalu harus kita lakukan gak, Tak biar lari ya. Tak biar ya When the crosshair turns red lagi you don't have you do not have to attack Nggak selalu tak biar apa yang terjadi kalau kita biar orang lain yang akan melakukan you've maafkan aku lost your maafkan aku hanya saja aku tidak ingin ada pertumpahan darah di tanganku meskipun pak itu prajurit itu tapi yang main kan kita nulu no. nothing but a girl a girl I see only a guitian demon guitian oh. guitian If you cannot What? kill in my name, General, then perhaps you can die for it. Fight well. Nah, ini kurung Bukan orang asing ternyata seperti yang aku bilang di episode sebelumnya Dia orang lokal gitu. Untuk dua kali, nek. aku sih Merasa cringe Ambil adegan ini Anak ini cukup kesit ya kalau lihat karakternya kuat, kesit. pria-pria uh, sing satu-satu sat. Oke. Okay. temple ini lagi mau gerhana seperti yang diceritakan sebelumnya. Dan setiap gerhana itu terjadi beberapa tahun sekali, entah 30 tahun sekali atau 10 tahun sekali demons atau iblis yang menguasai tanah akad ini keluar gitu. oh ya tanah akad ini uh, di Sumeria yo. jadi backstory nya yang kalian lihat sekarang itu dari tanah Sumeria legends mitos myth at, ya apalah itu dari tanah Sumeria Dan kerajaan ini tuh bukan keinginannya sendiri untuk perjanjian seperti yang sempet tak asumsikan di episode sebelumnya. Tapi mereka terkutuk. Mereka menduduki sebuah tanah yang mana tanah itu terkutuk dan mereka harus menanggung kutukan itu. Kalau mereka ingin tetap hidup di tanah itu, berhubung wisono istana dan lain sebagainya tercukupi dan semua itu makmur, Kata sang raja mungkin sedikit sembahan aja. Tidak akan oh, tidak akan berarti, kayak gitu loh. Kayak mending kita bondo sedikit daripada kita kehilangan semua yang udah kita capain di tanah akad ini. Ikut yang tak tangkep sejauh ini. Alright, itu adalah teman kita <laughs> yang akan kita hadapi nantinya. kita eh, ya, ingat, ingat, ingat fatal, sedikit tapi fatal. Gods give me strength. Yakin dalis pokoknya. Ternyata monsternya sudah masuk ke area dalam kastil dan lagi mencari beberapa orang. Nah, Raja Naram juga wafat di sini. Dia tidak bisa melindungi rakyatnya. Entah kenapa, padahal sudah ada pengorbanan tadi. Aku nggak tahu. Monsternya itu punya kuku punya sayap dan bentuknya itu kayak alien tapi bertaring oh, alien juga bertaring sih cuman dia lebih kayak kepala tekorak manusia gitu loh, rek tapi ininya agak maju, punya moncong gitu loh, kalau lihat dari siluet siluete aku nggak tahu. Umum ini kenapa ada dengan berkelahi? Apakah dia masih mengira kalau uh, yang ada di depan adalah bukan ancaman? Ya, bos jelas Noi. Bukan. Bukan tentara akadian bukan, tapi sebuah iblis. Hmm. Ha -ha. Kuil ini dibangun atau istana ini dibangun untuk memohon ampun, tapi ternyata dewa di sana semakin marah karena. Teritorial. Don't let his ruin become ours This is your temple we'll There is a way out to the catacomb There is a way out to the catacomb There is a Hey, Akadiyan, Oh, Akadian itu sukunya Balatu ya. So long, my friend! Masih mau menyambut dari esok? Sudah, nggak bisa dilawan. Ulang, ulang, ulang Nah, kita sampai di katakom ini. Kita akan mencari jalan keluar lewat katakom. Katakom itu apa yo? Kayak lek sederhananya basement, tapi isinya adalah kuburan juga bagi keluarga istana atau keluarga orang yang berkepentingan di situ. Mm, Oke. Okay. Jadi tutup kembali ya. Saya tidak ingin ada intruder atau orang asing yang tiba-tiba masuk dan Hello my friend. A no. ya yes. yeah, kuburan. Aduh sekaget kagetai dong aku Pengalian isu, pengalian isu Ayo dance, ayo dong Dup Dup Dup Dup Dup Dup Dup Dup Dup Dup Dup Dup DUP DUP DUP PERFECT TIMING Oh, mana dong? Oh, no DUP DUP DUP DUP DUP DUP And I'm going POL POL Just right. Uh, Balatu, bukan saatnya untuk tersenyum Stead. karena itu seorang tikus eh <laughs> seorang sebuah seekor tikus. Break. Di depan ada tikus yang lebih gede. R 2 Sumpah movement move pas momen ini. <coughs> itu sangat smooth sekali, kecoa. Dan aku yuk kaget siang. Nice jump scare. Oke, kemarin kalau nggak salah kita menemukan premonition atau remelin ramalan. Ya, di sini ada sesuatu yang akan keluar dari sumur tua itu. Entah kapan, Horizon Horizon dan tipenya kutukan. Ya, kita sudah melihat itu kemarin. Sudah, sudah, next kita bisa ya lihat yang ada di sini r ya kan oke okay. tetap seperti kemarin ya kita dikutuk karena aksi kita sendiri dan kenapa raja membangun temple ini untuk kekayaan, yeah. untuk kemenangan, okay. dan untuk keserakahan pendahulu-pendahulu. Jadi kayak roda onok pemaksaan kehendak manusia untuk melawan God di sini. Terus kayaknya kita wis kosong-kosong. Teman, enggak ada yang bisa kita temukan lagi, saya tak double check. Double check, double check. Kita masuk dari pintu itu, maka Kosong, oke. Okay, kita akan keluar dari pintu yang sana. Oke, okay. pedangnya leluhur, bentuknya unik. Parang, kak parang, celurit, kak celurit. Jadi, kayak lurus, baru kok bulan sabit. Ngene tapi lebih bulan sabitan celurit. Ya, iki rada atau <-tuk> unik lah pokoknya <tuk -tuk> you first we're safe down here you first iya yeah, iya yeah. ada unsur ketidakpercayaan ya, zian, antara mereka berdua iya yeah, si jini mari munjarak no si jini katanya-katanya di penjara katanya di but mark by words Our story has just begun. Hmm. How do we get out of here alive? Seperti yang akan kemarin akan aku jawab respectful The enemy of my enemy is a friend. Of course. We help each other. Musuh dari musuhku adalah temanku. There is always hope. Semangat ya. Kita bisa lebih prima nih di sini. Oke. Okay. What was that? Sesuatu yang tidak ingin kau lihat, sepertinya ya yeah, dong Kalau kita elan, nggak punya cerita All dong here. nanti mm. Oke, okay, tetap seperti kemarin, buka Dewi Kiti ya? Hati-hati standby. by Liatan, punya cakar Panjang sekali. Kalau di sekolah kena razia BK. Oke. Ya. Run. Oke. Okay. One to go. Hmm, langsung lilinnya mati enggak Kita harus menyelamatkan Balatu ya di sini sebisa mungkin. Sebisa mungkin. I can't yet. There's no escape. Or only hope is to stand together. Kenapa pintunya tiba-tiba terkunci -tiba no. kan tadi bisa masuk lewat situ, Tuan? Oke, okay, pedangku siap. Fight. Fight, fight, fight, fight. Karena gue udah terdedekan meskipun gue tahu. kan mereka berdua loh guys. Tapi bala tuh bisa keluar bisa nggak? Mm. tergepung saudara-saudara dan tewas dua-duanya. Tak skip ya, Pressure circle to X. Koreter. And welcome to... To... Iraq. Iraq! I always say that With a sound like that There's a helicopter And we will meet... ...Pak King yeah. That's it? It's in Japan Actually, back King Nah, Pak, ini adalah seorang kapten yang akan memimpin kita. Ya, kalau ini kan anak buaya, namanya Jason. Kau Colonel, kenapa? Kenapa? Eric! Kenapa? Eric! Kenapa? Kenapa? Kenapa? to Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Terus, aku akan menjawab. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Lieutenant. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Colonel. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Dan aku ingin tetap menjaga Pak Erick, menjadi pria yang berwibadah, hingga akhir. CEO, Sumpah subtitle sangat mengubah hidupku. That way. You uh, this is my assistant, diperkenalkan dengan Sopan dong. This is Dr. Yeah, yeah. Doctor Clarice Well. Wow. The briefing room. Okay. Let's go. Let's go. Kaya bagian ini bakal tak potong. What's up, Marine? can't you keep up.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 He's early Your husband, you mean? Don't you think it's about time you came clean? Put your clothes back on. Straighten up. Hey right, Rachel, are you gonna tell them about us or what? You and Eric have been apart for a year. Whatever you had, it, it's got to be over. Right. Come on. Oh yeah, sampai sini, aku harus ngomong apa ya? Kayak aku pingin balik nang Eric we should put this on ice on ice just like that so what we just jadi uh, sedikit sedikit clue lah like misalnya exactly adegan tadi kepotong itu pak eric sama allow, rachel ini udah nggak ketemu setahun lebih gara-gara tugas mereka masing-masing dan karpenik like itu adalah udahlah kamu sudah saja more. dengan dengan eric it. Aku nggak tahu status marriage ya opo yorec. Cuman berdasarkan dialog itulah Shadr. yang terjadi. <tuh> Baraca lamaan gede aku pisan Koyo itulah kenapa banyak perusahaan tidak menyarankan ada sepasang suami istri bekerja dalam satu divisi. Koyo ngene, wedi nih, weti ya. Baik, uh, mungkin sebentar lagi kita akan ke briefing room. Kita akan diskusi tentang that. pelaksanaan penggalian mm. senjata oh, biohazard atau apa itu, karena kita ini nyelidiki seorang <laughs> bernama <Bart>, Saddam Hussein. <laughs> yang mana <laughs> adalah orang <coughs> sungguhan or di I dunia nyata, know. yang backstory-nya oh, okay. backstory dimasukkan ke sini. Wow, fakta-fakta yang menarik di artikel itu. Oke, okay, let's do it fast. Karena sepertinya demo kita masih panjang perjalanannya. Dan mereka ini CIA ya. CIA itu kayak James Bond, MI6 dan lain sebagainya. Tapi uh, lapangan, Le, James Bond kan di balik layar, kan, ya? Ini lapangan Orang lapangan <tuk> Dan itu prajurit yang pertama, ya, Pak? Siapa namanya? Lupa Nah, ini Nick ketemu Erick Aduh-duh-duh no, Listriknya Ya yeah. Go Tapi mereka tetap so, profesional, there, ya. menjaga semuanya tetap profesional. So, But, right? Wong iki koro, Tapi Erik koyok keras cuek. Kenapa? Tapi dia nggak tahu kenapa. dikira saya si amatir. Enggak pak, dia sudah ahli. Oh ya sudah. Come Pak Erik, masuk ke ruang briefing. saja ya, seperti kemarin. <laughs> the one and only satellite guy. I'm Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. <laughs> <laughs> <laughs> Aku kita enggak usah nyebutin kita siapa tapi semua orang tahu kita siapa. I love that style. Sorry, sir. Sir. I'm telling uh, you, when the Queen Bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Ah. Ya, we know each other. Rachel and I, we know each other. Cek seng ngomong. Mbak Iku, Mbak Seleng. Sir. The queen bitch you're referring to is his wife. Oh. Wajahnya Jason itu priceless sekali. Nice word, hot, nice hot shot. Yeah, kita sampai di briefing room. Sure, uh, I'm so sorry. Rachel never said she was married. Oh, been working apart this last year. Raja tidak pernah bilang ke orang-orang kalau dia sudah married. So she's, a queen bitch now. she's gone up in the world. If it helps. We like to think of it as a term of endearment. Dia senang ngerasa bersalah. Oke. Okay. Briefing dimulai sekarang karena semuanya sudah ngumpul. Right. Ah, kita lihat yang lain-lain ya Reo? cek semua ya. cepet ya Cepat, ya. ini kalian mau cuy? Oh, boleh selama ditahan. Direktorat Central, c subject survey group objective. Direktorat Central Intelligence. Oh kalimat-kalimat TNI, TNI <laughs> ini aku tidak <laughs> mengerti. Organize and direct, mengorganisasi dan mengatur bacaan yorek yo. Lek mau baca tak sekrono, nanti kalian bisa pause dan baca sendiri. Wih, ada jadwal cuaca barang iku mang, jadwal matahari atau apapun itu. Pak Rachel datang. Hmm. Colonel King. Iya yes, sayang, gak mungkin, gak mungkin Eric mungkin. This is Eric, this is my team, and if you want to brief them, you clear with me first. Ah, Ah, seharusnya tak dulu. I should have warned you. I was moving the briefing forward. That's on me. But things escalated. I had to move fast. I have a duty to my team to stay ahead of the curve. I understand, Rachel, but Sencom has given their orders. Orders. Oh, I'm now commanding officer. Oh, dan Rachel kayak baru tahu out. kalau Pak Erik naik jadi komandan atau apa pun itu. Somehow I doubt that very much. This is from SOC Central. It confirms that Lieutenant Colonel King has assumed control of this operation. Okay. Ada surat perintah kalau memang bertugas. I'll patch you through. Name? Dr. Stokes. Doctor Stokes. You can call me Clarice. Clarice. Okay, Clarice, sudah login Stokes, ke server setempat. You found something? Hmm. Demure. Makan yang kesing di skip sekip Kalau kalian mau tahu jangkep, ayo dukungan untuk tumbas. Yeah. Modern This is footage from the highly classified k program something to program It's a thermal satellite system that I personally pioneered Oh, oh. well, I'm impressed Please, I am nervous You behave like Diki. this in all your briefings, Corporal? Boys are just eager to catch a break, sir No harm, men Very well Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility. Storage facilities require uh, further investigation, but I strongly suspect Scandinavian razia. I do uh, not have any weapons on site. Although these may be over, but there are holdout groups the of the Republican Guard all over the country. Hidden. They could deploy those weapons Aku at any time, so we need to move fast. The army is giving us a ride out there on their helos. Orang itu on arrival, Lieutenant Kolchak will lead the raid on the facility. Once it's secured, we'll carry out a full weapons inspection. Mm -hmm. Now listen up. There's been a change of leadership, but Rachel's operational expertise and local knowledge is just as valuable as ever. She'll be flying with us, dia nyatok satu tim untuk tetap hormat ke questions? istrinya sebagai hubungan profesional. Oke. Hati-hati, bergerak dengan hati-hati. Nah, Air support. Aku yeah. setuju tentang Julia. Hey, careful, boy. If I didn't pull out so fast go to your puppy. <laughs> all right that's enough Merwin. Sure Bagaimana keputusanmu tuan Uh keep this small We keep this thing small If it goes south I'll pull the plug and move on Maafkan bug aku, out. With all due respect I think that's the wrong call With all due respect Lieutenant Kolchak it's not your decision to make saya nanti takutnya right kalau kita grodokan musuh akan tahu dan mereka juga ELOs, melakukan aksi yang lebih besar lagi. Oh, no plus minus sih tentang Grilia, Grilia. dan Barbaricurek.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 Tolong ya, Clarice, siapkan persenjataan yang tepat agar kita mempunyai langkah yang tepat juga oh, Look, down, sort that right out, huh? Ini dua perajudan seperti Upin-Ipin, ya, Ryo? Si Jin-nei ku rotok penakut, rotok ikuk, si Jin-nei terengesan kayak aku ngerasa ya yang Hello, lainnya tuh kayak wis menyatu gitu tapi aku ngerasa si Rachel iku kayak sik cici ayenye tuh sik krasa lek dhek iku bot ngono loh tapi like, untuk lainnya ekspresine udah masuk concerns. ke karakter masing-masing om oh, menmu ya apa komen ndek wow. bawah the team barely know each other and you're thinking about sending them 500 clicks into bandit country It's too soon they're not even remotely close to being ready kita belum not persiapan. To be ready. Tapi ya, harus siap juga. Semakin cepat selesai kita bisa semakin cepat pulang, Reza. No. Final ya. Pak Erik ini juga ingin menebus kesalahannya tentang. Oke, oke, oke, intimate aja. Kalau kita terlihat terlalu senang, kayak, eh, kita tidak berempati ke Mbak Rachel. Please, let me finish. the way they were. Eric, Sumpah, Pak Eric <laughs> And We've been through worse. A lot worse. <sighs> Look, Eric. We'll talk when we we'll have ne, pulang dan omong-omongan. like this. <laughs> <laughs> hey, be careful with that. Dan aku tetap merasa annoying sama Pak Ibu yang datang tiba-tiba di momentum yang seperti itu. Kita baru login ke server setempat Karena tadi In baru di ACC ya huh? Minta tanda tangan, sure. persetujuan akses Mereka cukup bersinergi loh, be Rekhsak cuman yeah, Ya ampun, wedding ring di kalungi dong, ben gak hilang Iya, iya, iya, iya ya. Speak to the team, with the for download Si, aku pengen lihat layar ini apa. Mm -hmm. Oke, okay, clear enough. Oke, okay, kita masih bisa inspect yang lain. Ah, uh, wait a second, kita lihat map-map yang ada ya. Uh, oke, okay. kita ada di wow kalian tahu kan ini di mana? Yeah, yeah, yeah. Oke, okay. temenan, ini diangkat dari insiden nyata re, tentang Yes, you know who, tapi bukan not for the more, bukan, you know who lah. Sek, sek, sek. kita bisa milih untuk bicara sama itu, sama, so jenenge si jenengnya gimang <laughs> Pak Tentara Lore gitu. Kita bisa pilih, cek komputer, eksemen tapi aku capek dengan eksemen men juga capek sih, kan sudah eksemen men balak-balik Waiyai Talk mungkin ya, kita coba talk ke yang ini, yang Kikuk Yang karakter Kikuk we'll Eh, sorry, sorry, sorry, sorry. Vicinity, we'll Sadang Hosen itu so anak tulisannya Almost. presiden iku mang ndek situ. Well, you know, be Sir, you sure you Nanti tak browsing lagi sih. Aku cegak salah informasi dan akhirnya menyakiti banyak orang. Nanti tak. tak lagi. Please, I've made my decision. You feeling lucky, Lance Corporal? Well, my parents owned a horse Joey, named Lucky. Name He ran away. Bet the farm on this. I have a good feeling we're going to clear up. I wish I shared your optimism, Colonel. Oh, masih bisa? Kita dikasih inspekt lain lagi. Sungguh Akan aku browsing dengan lebih seksama biar gak menyakiti banyak orang juga kalau aku salah informasi jadi sabar ya, apapun yang aku katakan sebelumnya, kalau aku ada kesalahan nanti akan aku cari lebih lanjut I'm so sorry sebelumnya, tak ucap non di sini Oke, okay, lanjut ke Pak Yang Rodo Barbar hmm. Lagi persiapan ya We need to be okay, mobile. Again, yes, We need to get prepared. The Facility agenda. is underground. Possibly under construction. It's safer this way. You want me to feel safe? You can me some more shooters. Mm. Relax. So, you're my technician. I've heard about you. I should fucking hope so. I'm here to keep our gear in check, and if any Iraqis pop their heads up, I'll take them clean fucking off. Yo. Yeah. You seem pretty confident, Corporal. If you need any assistance with the climbing gear, I'm here to help. Nah, jadi sahabat teman. Show me on his journal. Gak sombong-sombongan di sini tuh gak. Kita perlu sinergi yang baik. Pusher. Hihi, Oh, Kau masih dikasih. Oke. Ehm... Uh, Oke... Okay. Udah ya? Saya sudah tahu ini, Clarice Clarice... Ini sudah tadi... Terus... Ini sudah... Ini... Oh, apa ini granat? Granat? Gotcha, gotcha, granat, Faya. Is this what I think it is? WP, sir. WP? White phosphorus. Phosphorus. Just for popping smoke, that's all. Popping smoke. Ah, restraint. Tak setujui tapi buat backup saja. TUT! Untuk smoke, katanya, untuk asap kata kalian main PUBG Yo, koyok smoke bomb Oke okay. oh, su Sudah selesai download? Good job, Clarice Yuk, kita masuk ke Helos Helos ini helikopter, tah? Wawasanku tentang militer kayaknya akan what? ditambah lewat what? game ini. You ask me can tell by that look on your face. What do you think of him? I take it you're talking about the skipper? He's yeah, a nice guy. We recommend. Around here, nice, it. What do you think of him? Us. Like he's got something else on his mind. Like what? Kamu lek like, terbakar api cemburu, itu gak usah kalau yang menutanik. Tapi <tuk> lucu lolek like, seorang pria iku cemburu. Hmm. Ternyata gamenya berakhir sampai di sini, Eh sorry, demonya berakhir sampai di sini. Per -case the full game now to unlock. <tuk> ya, kalau kalian interest sama game ini, uh, Ayo, komenlah sini sebanyak-banyak. Aku shock, berakhirnya di sini ternyata. <laughs> tak kira C <jika> panjang. <laughs> ya, ya, ya, ya. ya. Kayaknya hal yang bisa kita lihat adalah return to main menu. Dan kita coba untuk lihat-lihat, lobby itu apa saja yang ada. Coba yuk, return to main menu. Kita masih punya waktu sekitar 10 menitan. Atau mungkin 7-8 menitan. Oh, ternyata berakhir di situ ya? Ya, kayak kemarin, sebelum tak pause Ya yo ya, yo Yowish, yo yowish yowis. Oke, okay, start the game uh, Semuanya masih tergembok ya Seperti yang kalian lihat uh, Ada setting Setting yang kemarin Hmm Kita lihat, controls Ya, yeah. uh, default ya yeah seperti game-game yang biasanya kita mainkan terus ada apa lagi fitur yang ditambahkan oh iya trial mode ini ada 3 mode kan yoreyo ada 3 mode yang bisa kita coba apakah kita perlu memainkan itu kayak eh, habis ini kita coba mainin itu yang mode dua sama mode 3 kan belum nanti yo ini kan uh, episode yang tak kira akan sedikit lebih panjang, ternyata demonya berakhir di situ hmm. aku penasaran sama demo yang lainnya kita lanjutkan di part selanjutnya yo di demo yang part selanjutnya, terus the anthology itu dibuka dan aku pingin lihat isinya apa saja Weh, man of medan in man of medan Five friends said sail on a holiday Diving trip that soon changed into something much more sinister Lima orang sedang pergi liburan uh, Selam, iya, dengan fasilitas selam Perjalanan mereka mengubah sesuatu menjadi lebih sinister Lebih Apa boleh ngeran nih? Sinister itu jahat, tapi kayak... Ya aku kayak kehilangan ya. kata-kata untuk sinister Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. The Man of Medan, I know it. Yang kedua, ya, yeah. Little Hope. Four college student and their professor become strain. Tak tak translate sebisaku ya Empat orang si mahasiswa dan satu guru atau dosen mereka uh, tersesat di sebuah kota yang terpencil bernama Little Hope. Uh, terjebak dengan beberapa kabut-kabut dan mereka berusaha untuk mencari jalan keluar ketika mendapatkan apa penglihatan atau apa ya flash flashback atau apapun itu dari masa lalu. Kemudian mereka mencoba untuk saling mendukung satu sama lain untuk tahu kebenaran apa yang terjadi di Little Hope sebelum uh, roh jahat Mencoba menyakiti mereka. Sorry, like terjemahan gucuh, dan ya yang kita mainkan ini house of ashes. At the close of the Iraq war, saat terjadi perang Irak, special force pasukan khusus membantu, apa yo, memburu. Saya kutu di sak frase baru diartek rek. Intinya ono senjata rahasia gitu loh, yang terkubur di sumerian temple yang masa lalu di akad itu ternyata tanah yang sama yang sedang diselidiki oleh teman-temannya Pak Erik. Terus harus bertahan hidup hingga satu hari penuh. Tema forge brotherhood uh, semakin harus menyatukan chemistry untuk melawan sesuatu yang Suatu musuh yang tua sekali Kayak... Yes, kalian ngerti lah Setanah pusing aja dihadapi deh Gini What? I think is that Sebelah sebelah gak ono oh, Ono oh, lu zack Ono oh, ono ono no, Oke okay, oke okay, oke okay. Dan itulah tadi. Untuk part kali ini tak stop sampai situ ternyata tidak sejauh yang kemarin. Cuman pilihan kita hari ini lebih bijak, bagus bagus bagus. Oke, okay, sampai jumpa di part selanjutnya yang mana kita akan mainkan mode demo juga. Tapi sing mode 2 dan 3. Oh, apa sih? Mode yang kedua dan 3 itu. Yang pertama kan forgiving. Forgiving, yang kedua uh, New Storyo. Oh. Yang challenging kita akan mainkan yang challenging Sama yang leto Siap? See you till the next video See you and ciao Dadah Dadah Dadah Dadah -da, da -da.